Baik, terima kasih dan ketika keadaan Beri jalan, beri jalan. Salam, Wabarakatuh. dan ini bagi tempat pembagian di Are apare apa Ayo, kita ke Thank <laughs> you.